Dino cukup mereka tiap sedino, kan, dino kan gentay ini berarti nak dino boso. kan, al kan berarti kalau satu itu menggantikan 10, foto tiga hari sama dengan satu malane ah ajaran siftan min sawal itu matematika kalau balik masuk kajian nabi di rasional manso ma min sawal nama so mereka perempuan telung pulau Dino, mau ini telung Dino. Padahal setahun telung atus tidak? Dino. Mulanya rasional. Kau nabai perempuan? Dino. Paham. Kalo cuma rapani dalil Loh, Tapi kalo ngerti maksudnya Nabi. Jadi kalo rapoto tapi roh maksudnya Nabi. Kan lu mah kan dibangis raposo, maksudnya <laughs> tapi aku rasa urna, berku rafi jelas-jelas yang Qur'an manjak bilfasarati walau asru nopo angjali ya. berarti nak telung pulas dino kan menggantikan 300, si pabain 6 menggantikan 60 berarti pas, kosa sak wulam 6 dino, kosa karo genta ini telung ngatus widak nah nabi, kosa no, mau telung dino so. karena ya sudah menggantikan 1 bulan biasanya kaya mau telulas, pas belas, 500. 500. Mau tunus sahabat kada gini artinya ini Nabi Yunus Nabi, serata Udoso ngabe tak saingi poso saulang. Jadi Nabinya kalah khusuk, Nabinya kalah nopo. Begini bengok bengok ya Rasulullah, gara-gara jangan poso Bujuk pulau tuh, hari nopo poso nak kemitat. Pulau tuh rakyat kebahagiaan. dari kepulauan rakyat bagian. Enggak, tentu di Bali Nabi. Hei pulang. Aku itu uang paling mudi pengira, u paling roh tentang pengira. Iku waya aku, aku yo ya asumu wa afdir. aku yo ya kadang posok kadang ora pos, kadang yo ya salat sunat kadang yo ya ora. Padahal aku uang paling roh pengira. Wes aku enak gilem posok, sahulan penteluan. Seri favor favor mungkin khusus anak aku dalik saat kuat lebih dari itu Terus dari nabi Ya wes nangono tiap sahulan sepuluh tinum. Anak aku amindalik. Wes di wahai nabi dibantah terus akhirnya terakhir nabi ingatkan sum yauman, wa aftir yauman pak inahus ya Daud buk, tidak oke poso sedino mau kak no posino pak inahus ya mudah kuat poso terus terus nabi itu kok laf doa medali tidak ada yang lebih ahadil ketimbang ketimbang itu dan itu nanti itu beberapa kali begitu makanya kasusnya sholat raweh Saya katakan kasus karena melahirkan firqa itu rasulullah itu yang begitu Teng satu hadis sukses Bukhari Muslim. Karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadab. Beliau hanya berdasar, apa? Riwayat. Beda dengan Shafiyah, Hanafi itu tidak bermadab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid Di sanat-sanat. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat. Yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu, apa? Munfarid. Hari pertama, Nabi itu tokoh, sentral, tokoh sentral. Tetap pakai makmum Ya, sahabat ke Mustafa Mustafa kan ada rumah yang nganggur, ini di rapati pahayu pidato kan ada tengok -tengok, <tuh> yang tengok-tengok kan ada yang ngusulah. Lalu itu makmum Nabi, sebabnya sohabatnya nganggur-nganggur kan ada yang mau. Sesuai terkenal, nabi sebulan alam Ramadan, hari nisah itu nambah itu. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat-riwayat, hari keenam, Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat nanti ini karena sudah putus asa, terus pulang.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 Ya sudah, suruh jebleh mau kontroversi. Saya menangi guru, anak sembilan enam, anak sembilan walaupun anak sembilan delapan. Lesti aliran sembilan puluh lima, kemarin perkara. Kemarin sembilan puluh, sembilan Tepat, tepat. itu enam Nah, aku carikan cakung, ngebak kok papat Cek akhir, tapi rok itu Mohon gema, teknik itu riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan. Mas, mas, era saya Umar roh dia dan juga jadi khalifah ya makanya orang itu secara syaratare, kalau Terawe itu sunnatu Umar kalau Qiyamul, sunnatu Rasul, karena Nabi tidak kenal bahasa Nabi Terawe Nabi kenalnya bahasa Eh era seizina Umar Rodi Wanan, ketika beliau jadi amirin mu'minin ya matematika menang, mengetahui matematika, jadi Umar itu pikirannya sholat sunat yang mu'akadah fikul yaumin wale latin, 10 sepuluh roka sejian mu'akadah Mu'aqadah, roh tiba mu'aqadah fiqhul min wale latin, itu sepuluh sepuluh roh. Itu ngerti mu'aqadah, qobla sufi perang roh kaat qobla duhuri, lho roh bingung, kali, berarti itu ngeluh, mas, 6, 6 qobla al-asri, kali berarti wau ojo itu magrib, mari orang orang-orang, orang-orang, orang-orang Kopla Lisa, sepuluh. sunat no? Karena kalau Badalisa, mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket maaf, no? Gitu Karena Ramadan itu spesial, waktu Jidin Watasmirin ini kata yang menduga, yang A40 yang Maribari, yang mengikuti itu saja. Ulama Syafiq itu menduga, karena Ramadan itu waktu waktu Jidin Watasmirin waktu sing tali mondong, frekuensinya harus spesial. Nah, ngono, narah Roman sepuluh. Iku firomaton duri pasti. Diromaton napa? Titikalno. Akhirnya Umar muni, "Lana dambel salat jemaah kirang rokaan." Lah Umar mung ceria isihat. Ya 80 tenggang terus. Lho Umar, Umar sahabat Nabi lho. Lho sak pinter ya hormat zaman akhir ra pinter titina Umar menangnya jeneng jinab dikenal sing duwe Islam. Wah, nemu lene karo Umar muni, kadine paham tuh Islam. Sarare wong segera kenal Nabi iku ra paham sing kenal paham ya, kamu nggak paham? Pinten kenal sih kenal di war masa iki besi tina umbar. Nggak habis melihatnya neng ora terawahi ku pinten, puloro kagak, buat terawuloro kagak, ngomong pinten, disuteng TV salju, mengapa gue bolak balik ngomong? No balilo neng gunut, berkorah neng terawahi ku, neng sholat subuh Arab Saudi rasa nopo gunut, Muhammadiyah Sjah balilo neng teraweh, padahal sama udah rollef, rollef kafe nak. Arah Sofi terawih Rom, tapi nah, menyoroh. Ya, Nenek nah, Aras Sofi, rautan apa? Nah, Jadi beli lo, ya penting. Dan nanti aku apa lah, gue beli ya boleh. Wabi orang Nabi Muhammad, nah, Nabi Muhammad Wahdi bin nah, Wahdi. Atau ya, Pak Anjo, atau ya Ano, atau Raya, ya sahabat romal ini ihip per kampung. Akhirnya Umar Mutusno bintang dua, dua beli itu ditentang oleh sahabat-sahabat apa dasar Anda. Umar nganggu hadis Am. Hadis Am itu hadis dengan nabi sering menghentikan dan musimah leh. Nabi si menghentikan sholat, khairun mau dihun. Bohongnya jenenge sholat mesti apa? Fahamnya akhir awasi lah, sejumlah si ya, sejumlah si ya. Si. Oke, bohongnya jenenge sholat mesti. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholat sulai lima setengah Nah Karena tren sholat malam itu di luar perdu. Di luar perdu itu dua. Dua dua. dua. Makanya Umar di tradisi, figur Lerok dipotong dengan satu. Tapi sampean juga jangan anti yang patroka adanya satu salamku sa ya goblok Mergo kasus salat isya sing dua tahiyat itu lama salihilah darani tahiyat awal gusun sunat, artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat ah ya. akhir, baget. Tapi keteng teman-teman yogliiru ya tabatin tuh merkoh isal aku tahiyat awal sun, ya. artinya sunatiku bi. Ya. Ya nah tinggal rapat, nah jatuhnya tinggal dan mau ngakeh hahaha nah disini kita di kiai, orang tahu tak lihat aku Wah. bakob ya tapi biwanya kan, ponisi Imam Safi sun. buat ini cerita ilmiya kalau raksa peran-anak, Muhammad aku ngalim kok sama jatuh aku kalau jatuh aku ngalim ngawur ya ngalim ngalim, udah Muhammad Diyah, Imam Safi, raka, ngalim ngusir-ngurungin, ngusir Mengalami debu dorong-dorong, aduh, tanobo, pintu mengalami, mengalami, mau coklat itu waktu Muslim langsung pol, netral. Akhirnya Umar jawab, nikmati bid'ah tuh, bid'ah terbaik itu modifikasi gaweanku Karena beliau ambil, mungkin menang, jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu, pasti statusnya jadi holy, menang menang deh Terus, yang kayaknya Mami pertama, U P P, gap nih, ku sohabat ahli Quran. so P P, gapnya hasil pertama ya, mo, Gue seneng, masa aku luangnya ilmu, gue Umar, cikgu tuh, kupluk. Maaf, Umar, minum, minum, turuti. Tapi, tapi lucu, udah, di tidak Umar, itu Makmum. Lu saya kan, karena kira tapi susu ini, ini, aku malah mentang print. Kalau ingin foto ini mau cuma Muslim, kalau biasanya nak foto mau cuma Muslim ya, di dalam santri santri gula. Kalau mulai ngiayi bapak bapak 2005, nanti ini terengi imami, di dalam santri pondok gula terengen. Entah kapan sang ngimami tapi kapan kapan gula jadi gitu, rencananya ngimami. <laughs>